Aku Dennis, so welcome to the escape uh, Aku rasa dah lama juga Aku tak buat video macam ni Macam cakap-cakap macam ni yeah? okay. Hari ni aku akan Sharekan satu tips Ataupun a couple of tips um, Untuk korang buat video Untuk korang vlog Ataupun start talking in front of the camera Jadi, ni okay. the first tips is Korang jangan anggap Kamera ada kat depan korang Dan korang jangan anggap It's like macam Ataupun korang kena ada topik The first thing is topic Macam like Okay Aku ada satu topik Now topik aku untuk aku bercakap Pasal aku nak bagi tips How to How to Bercakap depan kamera Ataupun vlog uh, Okay bro tak ada orang yang Yang just Holding um, His phone To terus pandai buat video Terus pandai vlog Semua orang ada fasa-fasa dia Untuk buat video Macam aku, aku take time juga lah Macam aku start buat video vlog macam ni Bercakap 2020 Betul lah 2020, awal tahun pada bulan 2 Aku rasa itu sangat awkward lah bagi aku, aku bercakap Okay guys, hari ni aku nak pergi mandi dekat bermandi manda Dekat satu taman, dekat satu air terjun ni Nama tempat air terjun ni, Hutan Lipa So katanya best Narik. So, kita nak pergi mana-mana lah -mana, Itu menyebabkan bosan tau So, untuk menambah Praktiskan lagi, selalu buat video Kalau rasa tak yakin uh, Buat video, buat video, buat video Dan korang cuba test Bagi dekat member korang Bagi dekat member korang Bro, um, okey tak video aku ni? Aku cakap apa -apa Kalau mereka cakap tak okey Just go ahead, buat balik Buat balik Okey, Kalau dulu aku cakap macam tu kan? <coughs> So sekarang aku nak test lah Okay guys, um, aku Daniel So welcome to that sikit Hari ni aku nak ajak orang pergi mandi-manda Dekat Airtrojone um, Nama, Airtrojone tu pun tak lipat kancing So Siapa yang dah pernah pergi, komen kat bawah Dah jom, kita nak pergi mandi-mandi Mandi-manda mandi So guys, no, kalau kita subscribe, like, komen dan share Ha ah, macam tu So dia berapa, agak Dia laju memang Tapi Laju tu bukan sebab laju Tanpa maksud dan tak Apa Takde point lah yang aku nak cakap dia dia laju tu ibarat macam kita rap, rap yang bermaksud bukan rap yang sampah. <laughs> bukan nak kami ya. Come on. the second tips is. Okey, first first tips is Another topic, Second tips is macam mana kau nak um, bersembang depan camera kat phone ni. Tak camera ataupun smartphone. Semua jenis device yang mampu merakam video lah. Okey, kalau depan kamera Tak dahlah malu sangat. Dia yang jadi lagi malu kau bercakap dekat halayak ramai. Ah, kalau kau bercakap dekat halayak ramai. Oh, dia punya jantung tu. Okey, mungkin dekat halayak ramai depan member-member kau adalah dalam 3400 orang kat sekolah kau kan. Tapi, kalau kau buat video ni, waktu kau recording, nobody want else. Nobody. Tak ada siapa-siapa. Bila kau dah upload tu, bila kau dah ada chance untuk kau dapat audience, kau reach audience yang banyak Kau akan banyak orang tengok kau, bukan setakat 3-400 orang je Malah menjadi beribu juga Aku ada satu video aku yang aku rasa banyak gila bagi aku Even though subscriber aku baru je 1000 kan Video tu telah mendapat sebanyak 22 22 okay views banyak tak banyak ibundu benda tu dah 4 months ago tapi benda tu satu achievement bagi aku jugaklah 21 22k tu siapa yang tengok video pasal 22k sebuah video yang orang kata agak bermanfaat daripada yang sampai beratus-ratus k video yang orang kata useless ataupun tak ada maksud ataupun just gila-gila TikTok sampai boleh dapat berjuta-juta views Aku tak ada tips sebenarnya. Korang kena praktis lah every day. <coughs> every day korang praktis kalau kau nak rasa tambah keyakinan kau tu betul-betul kau nak terus melonjak terus satu the next level kan. Kau jumpa depan parents kau ataupun adik-beradik kau, kor. kau cuba cakap okay kau plan ah um, kau punya ayat for kau punya intro kan. Macam aku punya intro. Okay guys, aku dah so welcome to the skate. Ah uh, ataupun amau punya intro. Assalamualaikum guys, bersama aku lagi sama Fidaos Dan video kita pada hari ni, ataupun content kita pada hari ni Aku akan buat bla bla bla bla bla Haa um, macam tu So Ahmad pun dia ada fasa dia Tapi yang aku respect dengan Ahmad ni Dia mampu buat video orang kata Terus Sebab dia belajar daripada aku juga kan So dia agak senang sikit lah Dia belajar tengok je, macam mana aku buat dan dia practice Bila dia start buat video Terus orang kata smart lah Cara penyampaian dia smart dia ada chance untuk naik Mungkin um, Lebih daripada aku <tuh> Aku tak dengki Kita sama-sama naik <tuh> uh, Aku nak bagi tiga tips, tips lah Okay, the last tip is Kau kena <tuh> Tak tahulah InsyaAllah kau akan keluarkan lagi part Lagu baru InsyaAllah Um, dengan MV sekali So yeah, I think I will stop my video here So guys Don't forget to subscribe Like, comment share Dan nilai escape from house Peace Assalamualaikum